enak nak le pugaya mangga ya tu madan ne <tuk> nada, <tangan> nada, kamu macam pastor sih kayak terus-terus di bawah pastor Sakit Hei, sakit ini ini, apa nih? ini bekas Gara-gara bab itu gara-gara Terima kasih selamat datang. Melalui mereka kuat kami segala Mulai dari mata kami tunggu. pertama kami yang datangkan kami untuk minta bantuan. kamu pasti sudah mudah beramal, mencapai rintis, suami, yang di sekolah katakan kita magang kita, cuma mungkin ada joshu mungkin saya kaku paksa bawah, jadi kamu boleh mereka tamat tama kamu ucapkan terima kasih rai-rai, karena kalau tamat itu kamu membelikan tidak jadi banyak orang Dan kalau gerujung maju emak ada bapak, ada lebih-lebih emak kami bahagian, pasti ada duri dan onak. Yang murah pasti kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Uyak bahagian, iya tidak saya ada. Makanya aku, aku undang kalau mau di terima kasih berkat pengampun untuk saya punya mama dan kami, anak-anak. -an. Karena yang dibuat oleh mama itu kami bawa, berkatnya turun ke kami. Terima kasih raya-raya karena kamu punya berkat itu yang menjadikan kami sembilan orang 11 orang ini dari orang baik-baik pemuda yang ganteng-ganteng perempuan yang cantik-cantik dan kejar banyak pemuda dan perempuan dari suku lain Kami ucapkan jembatan Takamano menutup Mbak Aopo Kami cuma minta berkat Itu yang paling penting Dan yang kedua pada kesempatan yang baik ini karena mata bukan rencana kita tapi Tuhan punya rencana yo untuk tapi sudah sasi ini baik atau baki di ini kepenuan di di eka mapegi atau kami panah pakampe di kamar beliau jadi itu yang saya harapkan gua untuk memulai mencaperna sebelum badar berduduk berlebor kita senang besok itu keluar ke pilih makin sama-sama di tobe kimi gua pun kami beberapa mami ke orang datang bantu kerja di sini karena ini kita bekerja sama-sama di tobe bambe bambe tidur misa nana misa jam tujuh malam nama gua kijoromo kaya romo mau beri kesempatan nisah, jam 7 malam nisah nombor. Pak acara penubu nereh bambi bayar jam limai kebucat. Kemela, Bigen meopo lapi alap di madori-dori. Ikut saja gerak poj, datang yang biasa rajin jalan itu. Kamu masuk nereh bayar loto di logai kebucat. Nah jadi, hmm. Dia datang kebucat, Dia menunggik, Dia menungguk jawab kebawaan. Dia menungguk kebucat. Bagaimana sebulan dua hmm. Hmm. Ini akan di Bapak Tua. Tua, sip waktu itu Ini akan Ini Ini Dan sudah sip itu ya Baik Nana. Ya, kami, ya. Baik, Nana. Terima kasih, Rere. Waktu mungkin Pak kaki tenang, tapi kalau saya lihat dari silsilah ahli waris dan tata kerama, ini hukum adat memang tidak tertulis itu. Tetapi, kalau bios, sepakat kata Pak Padahal Madari, warga beradat tidak terima. Karena sama dengan gubunum mio turunan, opo gak mio rurai, mio Kami kor, mereka melarang kami, mereka melarang kami keluar semua. Kami lima orang kan keluar satu masne. Tapi mio menurut apa? Ceng anaknya guta kan suka mereka jaman mereka warisan. Suku lama gubukan beresing dari itu. Makai mak guta bukan di tangannya opo lah. Kan? Kalau mau jalan keluar solusi saya punya begini, ada dua. Kami tidak minta minor manoto tak kita, tapi untuk kebun di sini susah kasihan. Kalah, mau pulang atau mau kerja kebun dimana? Sebentar untuk maaf, berapa tadi maturnuwah. Oh, ya, oh. Kalau boleh karena mereka haknya nana itu, ya nana komestor. Jadi saya anjurkan, saya sudah omong dengan adik Polenusa, nana punya kebun itu ada tiga di sana, di atas ini. Jadi kalau Paul bilang kalau mak opo kalau misalnya Stephen yang pernah menaruhkan bisa menolakkan, kalau begitu, kalau pada hati saya takik, kalau diri saya takik opo kan, hanya cuma parang gua jual mereka cuma gua jual mereka mau berhenti, cuma kita kendarinnya, kamu punya darah itu, dan saya tidak mau begitu, saya tidak mau, walaupun enak bila kalo pun aku takhapus ya, kamu sudah keluar sini, saya tidak mau. Begitu, opu karena hanya karena hati, kemotaba, wajua, Kami ada 10 nuntut, coba, kami 10 11 orang nuntut, 16 sudah keluar 16 orang nuntut, 16 sudah keluar suku Tinggal kami laki-laki nuntut, 16 Kami punya istri anak, -anak itu saja orang nuntut, 16 orang nuntut, 16 orang nuntut, 16 orang nuntut, 16 orang nuntut, 16 melalui barang pusaka yang sebenarnya tidak berkembang itu kan tidak berkembang, tidak sering berkembang, dia tidak berkembang manusia bertambah banyak, kebun tidak pernah banyak po. dari Jadi ke makin nabek, tipe kaya apa, kerja abangnya di madenya makin makita kita senang, makin ea, makin tipe mawarta, itu, itu lain suara namanya tipe pun apa, anak-anak bapa itu kerja biasa begitu juga mio pukal loga, mio segera makin loyek aja, bau mio kamek aja Kajuk penuh, mas Nong dia tidak akan tidak kasih. Kerja yang penting hanya kerja untuk makan, bukan memiliki. Kerja saja, itu bukti cinta kasih. Bapak. Kita ini bersauber, bersau, eh, berkeluarga. Jadi saya tidak suka, saya memang tidak senang. Nanti sebentar Bapak, Bapak, anus obong. Kenan eh? Jadi untuk yang satu ini, gue tak akan setuju, biar, wajikah, oh, bina, penuh, ada tekung, reng, utak, kapusnya. Saya tidak mau warisan opo alap itu dikasih ke saya lalu dan opo alap punya masalah akan susah Mungkin tidak punya Ini gue pula terus terang Saya anak sulung dari ini Nari kip, nana, -nana. Nah, nah. bye Om, terima kasih banyak situasi ini masih dalam lupa Nabi Mestirah, om mereka datang tadi itu saya luka saya kita tapi saya langsung king mau disampaikan semua ini untuk baik-baik ini saya bahwa kami di mana yang disampaikan di sini nanti di pihak umat, merasa bahwa begini Thomas, Tadi si. kami sudah rapat kok Duduk Tidur. Tidur, Tidur, Tidur, Tidur. Belum selesai. dulu. Ya, ya, tapi, tapi kami... belajar menj menjadi pendengar. Jasa aku tahu suatu. tapi itu oh. salah. Tadi biar biar. dia Thomas Tapi kemarin kami jawab. Kemarin kami Gini Om, kakak saya itu sudah sampaikan, kita tidak berbeda, kita kita kita karena ketika saya tak ada, jadi kita itu tahu kasih kembang tetapi Om, dalam perjalanan saya tidak bisa, saya tidak bisa, justru tidak bisa, nih saya itu tadi pakai saya sobat Om, sebab kami kelima, untuk menimuskan, supaya Om dorong datang, itu apa yang disampaikan kakak saya itu benar. Karena bagaimana kegugung? Kandiri lojiknya, om genasus punya anak-anak kita ada di rumah. Soalnya tidak mau, boleh ada. Boleh kita cerita turut temurun, Memberan ya, ya. Yang penting kita saling pandang, memandang kita saling menghormat-menghormat. Cukup. Jangan sampai ada yang aku bilang, saya ini lebih besar, saya ini lebih Tidak. Tidak ada anak, anak Kita hidup sama-sama. Itu yang saya mau sampaikan supaya jangan sampai oh mereka bilang, "Eh, jujur, abis diteknologi, tah, oke, oh, jom kira abis diteknologi, diteknologi, tah, tapi saya merasa bahwa kami kan dilihatnya lima bulan, tapi lebih baik di luar saja." Nanti, jakumod, jakumod kan dalam nah, dunia hanya bahannya, kan? Sinon juga kamu terkawin, berka, tapi saya sudah dengan hati besar, saya bilang, "Sudahlah, karena orang tua sudah, buat seperti itu, jadi sudah, guys. Karena, nanti kalau kelilingan, kalau menit lagi, terkemuka, yang lebih lima puluh." itu prinsip saya lebih baik kita saling menghargai dan para kita saling kata barang begitu Jadi itu yang saya mau bilang nilai barang itu tidak sama dengan nilai manusia ini. itu dari juga, sebaiknya tidak coba sekarang gue berencana gue, gue makpambe, tapi mau determinis yang main jadi terpaksa begini nih kan jadi guru kos kakak itu bukan gue ini batalkan gue punya pembicara tidak tapi mesti ngga, kita sepakat dulu sama mau keluar ngga Saya tahu adikku, tadi itu karena anak-anak Anus mau pulang oh. Setelah kanto, setelah oh. sehingga nang kontak mereka Cuma karena anak -anus berangkat, nanti anak kibus tidak ada Tidak ada kan, karena kan dia kontak saudara, oh, bapak-bapaknya ini Makanya kita tinggup tidak saudara, tidak-tidak ya. Akibat itu kanto di kampungnya, <tuh> berkata di pagi- loh. di nomor berdika di saya juga tetap disampaikan bahwa kualitas kita ini mau datangkan, jadi bilang kita omong. aku masih tidur hari, bukan kita, ini tanya mereka ini. Kita semua agak, ya. kami omong. Kami omong ini sudah yang nomornya, 12 Ya sudah, tapi saya sudah ambil alih kita dulu itu ada satu forum yang penting kita duduk pas mudah inama kan dulu iya tuh tadi kalau lu sebentar benar kau kemarin kita omongin di sana bukan saya anggap itu kita omongin di satu forum tidak tadi saya diberitahu di sana bahwa Om oh, mau datang <tuk> makanya itu berarti kalau begitu kita omongin dulu. dahulu sudah sudah nah, sudah tulus lagi sudah saya saya minta maaf kalau saya salah Tuhan mengendaki. Kalau saya tidak salah, justru mengendal Karena saya berbicara, sudah, sudah, sudah. saya ya. dihadapi dengan situasi, kamu orang bebas, saya itu ikatan lain. Oh, enggak, Oh, enggak, enggak, enggak. Oh, enggak, enggak. Oh, enggak, enggak. Oh, enggak, enggak. Oh, enggak, enggak. Menurut analisa saya bahwa Kamu semua di luar itu Dia yang bertanggung kamu semua di luar susah senangnya suka sulit itu dia ini yang kita yang dilihat di luar kalau benar kalau, kamu, aku sayo, potong, ngadul, ya, kalau iya, saya tidak foto dulu kalau tidak akan larang kan itu saya punya perintis kalau kalau kamu mau kalau kamu foto silakan kami bagus baik-baiklah kenal kan nama saya berarti kado bukan do tutup domik saya kan tidak tahu sudah diberitahu pada saya dan saya bilang kalau begitu kita pertemuan dan secara apa sudah tadi akan bisa dia tidur, dia di kita paksa kasihan tuh, paksa tidur di-kaum. Nah, jadi begini, Tapi kalau dia sudah mentahkan itu, ya, ya, saya sampe tak Jadi kalau begitu, kalau memakai katuna barek kamu, batalkan dulu karena ini penting. Ini penting sekali, karena nandu gombe kamu, nandu nabelu, saya kira bela dia. Eh gombe, kalo kamu, kalo kamu, putar kabir tetap saya sudah katakan tadi tuh, dan bye bye juga nandu belu, gak kira bisa lu nandu belu ya om, jadi sudah saya minta maaf, Ali. Saya minta maaf pada Ali. Tadi saya yang berbicara atas kesepakatan yang dibicarakan bersama, walaupun tidak resmi, tidak masalah, resmi atau tidak resmi, kita ini kakak adik, bersaudara. Dan ungkapan dia itu yang saya renungkan. Oppo dan noter kamera, dia bilang dipertimbangkan, betul, belum belum secara hukum tertulis dipertimbangkan karena berat, Untuk kan kami terima iya. Umpaydul Pahli berat, makanya saya sudah si beberapa hari kan mereka berkumpul, kampungna sambil kubur toh, Karena ngomong, boboisan lagi tak boleh, lalu datang saya pas malahan, jadi gue mak mana gue udah lalu saya so, kandungin anak bon, so, ya, kamu datang, saya minta maaf bukan. saya minta maaf, saya tidak ambil alih, suku tetap suku, tapi ketika saya berpijak di sini, saya kepala saya omong terus saya kepalanya. Apapun yang terjadi karena mio yang nobat saya, atau salah oh, Saya sulungnya, dan saya minta maaf. walaupun galap saya minta maaf. Walaupun bagaimana saya minta maaf karena saya bicara karena saya ketua, saya kepala. gua nomor satu. Emak mau mati hidup. melainkan saya baru mereka logar keluar. Sebab itu saya minta maaf besar. Kalau terjadi perbedaan kam-kata wajib tidak apa-apa saya minta maaf. Saya sebagai kakak seluruh, sebagai kakak seluruh, apapun galap, berdiri baik, jangan marah. Pembicaraan kita sampai di sini. Untuk satu ini, saya tidak akan mau kalau menutup bayi depan. Gokil sih hmm. itu saja pribadi. Bapak jemaja mak mau, maupun makin mak sama-sama. Betul ya, bapak. Lah kami sama malah temawola. Mau orang kami kasihan om, mau minta lagi Thomas, Thomas ada ini kok. Kerja saja, maafkan kamu, ke kerja saja, hanya tekanan hasil saja, om, dia pelibar, punya barang-barang yang punya, Begitu, buka. Jadi, buka. Jadi, Bu, gak jenggok, gratis, omong kamu karena itu. Yang kedua, om, mungkin ada lagi yang mau disampaikan, supaya tak angsa. singkatnya minta kita jangan nombor terbang dari nah, nah, silakan Oke, nah. oke, okay. okay. hmm. hmm. Cair, kami cair nah, ini kapan kami terima kasih yang saya mau masalah ini kita ambil jalan tengah dan yang lalu. Maksudnya sepertinya ada kemota dan ada wakir Kalau lo itu misalnya cok Dengan demikian di dalam perjalanan seperti ini Maka biasanya tiga kemota dan wakirnya tidak bisa tukung serta Tapi kalau dengan demikian maka kita semua harus pertimbangkan lagi Kira-kira yang terbaik bagaimana Karena peristiwa ini terjadi Akar permasalahannya ini kan kita tidak bicarakan hmm. Rumutan tahapan kita ya, ya. tidak bicarakan ya. Hanya maksudnya mereka mati itu bebas Oh mereka nah. mati juga bebas ya. itu, ya. nah. Jadi, biasanya ketika juga bapak Ngorong-ngorong pemukusan Nah, oleh karena itu Kalau seperti Bukan ini Maka ini, Buk. saya mungkin minta kami Lima duduk lagi Berkaitan dengan mama meninggal, jangan ya. kita berkaitan dengan tadi lagi. Karena tadi kami tidak bicarakan. Sudah, oh peminta tadi berkisah, baik. Sangka sambungan si tanah, sangka meriam. Ya, ma Minta -min maaf aku, wabinnya penuh dari baku. Aku sudah penuh dari aku lakso mere tere kampung ana takela no me baka kuna ke para no come ene de ana pero no kuna tinggal mak tugak no me baka na pero ba ba moen mege no me guana gusto dala pa sokete de mis bodigia ini lah yang tao bana de ame no me ane ah ka apna mele bak yo lakso 20 minute de mi mi o si kia be onda de mere tidak omong apa-apa lagi nami ane me rai ku pura frustra kalau di kena kembung dia tidur. Kasihan kalau kita kasih bangun dia. Kami lewat. Jadi begini saja. Om Thomas, kalau kita tunda itu artinya masalah saya baru. Tidak, kakak kata, ya. hmm. kita tidak Hindar. Ah, gimana? Om, kamu siap? Kapan saja kembali? Yang menjawab siap tidak siap dia. Kami siap. Om datang antara apa? A. Ya. Gitu saja. Ya. Om sedang ngomong bilang kapan pak nah, Mas? itu. Itu Om. Jadi biarlah nah, kami berbeda. di orang kan Mereka juga besok kami, kami semua pulang. janji mati kapan anak saya di Mereka tujuan apa? Ya apa yang mereka sampaikan sudah belum juga dari Bapak ya? Semua itu bagus. mereka. Harus kamu paham baik-baik. Ya sudah deh, kami memang menutup kamtu akhirnya. Betul, kamu mau pakai dulu. Panak, sampaikan lokumala kami. Supaya, mm. Kami dengar di kamu. Untuk kamu dengar, mana mau lokumala kamu? Setia bisa. Oh, oke. Okay. Uh, terima kasih, aku belajar Bapak bisa bersama. Bapak satu. Ya, Terima kasih. Oke, kami Terima kasih. Terima kasih atas nama anak-anak semua mungkin luan b kata ke belnya saya minta karena mungkin persiapan kami anak-anak mungkin belum duduk sama-sama tadi karena dok mere, anak alaga kos sampai kena amaryan mati ada urusan ini kalau marianus sudah mati belum hadir, kata saya ini anak, jadi saya tidak bisa, harusnya di Bapak Bonsu sana, kayak gomong-gomong sama Dari. Nanti kita sampai sama Thomas karena dia yang tahu semua di sini, yang lain-lain dari luar. Nih. Nah. Jadi dia lebih tahu biar saya sampai nama Thomas, nanti anak kos pulang dari pantai, duduk sama-sama dulu, hasilnya bagaimana, bagus ke Bonso. Sehingga apa yang disampaikan itu sudah betul nah, Saya juga tidak begitu ikuti lagi Tiba-tiba nah, siang ini kita berhadapan seperti ini Sepertinya kita tidak punya persiapan Satu-satunya Bagus-bagus ya. ya. ya. Tapi Pak, ba, menurut saya amat bagus Amat bagus Kenapa? Inilah hasil nobo dan olah menembal dan kembali itu ya ini nilainya kita tidak perlu saya bapu, tidak potong apa tapi kamu bawa ambil ini <laughs> itu ya, itu itu ya, yang bagus bagus itu mengapa oh, terjadi Inilah turun apa pun yang Mau baru berhenti apa pun yang berhenti saya saya minta maaf karena memang dia penjaga rumah suku betul tapi gue Michael ke, seketika saya datang, cepatlah, hitam putih tidak ada. Kau lah kepala. Kau lah punya tulang Dan Romeo kan perlu ambil lagi. Saya sudah omong, saya kami omong semua. Sampai yang b yang maklum <tuk> <mami>, Romeo <ngucot, kide. tuk> nama itu macam apa? Nama yang lucot. Lama dengan Romeo pun gak macam jempira. Kata jempira ini yang kami masih ada. Jangan tunda-tunda kami masih ada ini. Baik-baik. Ko bila i konsol para Bisa Risabila. Ada Ada Ada tengah. Ada Ada tengah. Ada Ada tengah. Ada Ada tunggu makan makan makan Sudah Iya, tapi juga kita. Aku di Kami perbedaan pendapat itu itu turunan. Oh, siapa? Terima itu. Tapi begini, punya kelebihan itu, kehebatan kita itu apa? Hmm. Walaupun api menyala tapi masalah oh, pada struktur. Tapi ya saya itu mau tanya kira-kira ah bisa atur dia tadi nah. yang itu ama faham, tidak berarti bilang kami mau tidak bisa nak begitu ya, nah, nah itu kamu belum masuk sama ya kalau cepat kamu dengar. Walaupun betul, tapi kamu sampaikan di bapak Di Bukan Bukan Nana, Nana, Nana yang berbicara, <kuh> secara hukum saya harus kembalikan ke Nana untuk menawarkan nah, Itu iya. penting, kalau Nana berbicara saya tidak tawarkan salah Nana Saya berumur Lugun, saya bencang karena saya mengingatkan ini besok umum saya ini banyak yang menawarkan eh. Mereka dulu ini tidak apa-apa, kepanam-panam, eh, harus mematih, tadi kan kita tawarkan opo kita tidak pas tetap kita lakukan. jadi nanti kita kesan kasih Kami tidak Oke, aku terima Tobas bisa cantando a sedujo. Miocalli, conoixa, peprosa, telefona. Sávamo proses remo. Saya a todo, Ya Miocalli, mana? que me gusta. Porque a mano está arrasando. Sávamo ikut remo. Sávamo un remo. Sávamo un remo. Sávamo un remo. Sávamo ikut remo. Sávamo un remo. Sávamo un sudah turun. matua sudah sekarang kita lepas bebas Mata, kalau ada, mau kamu mau Lihat, kesulitan suka sedikit papa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 nama kan, saya, saya kan di kampung. Lebih, ada, ada pi, om, om, dari pi, dari besok mau ini. Hai, malam ketiga. Oh, rasanya snowball nok saya di kampung. Eh, enggak, enggak, enggak. Tuh, tuh, bentar makan. Mei, hei, kayak pertama, pertama, pertama kali gue dulu. Saya pri, gue ke gue. Pas setelah itu, gue nanti hmm. kelebihan hmm. beli kan Gue gak beli ini, kayak mau rusep tebak kok. Hmm. Aku dulu maklumat juru-juru main baru. Sekarang, prami ya. Dari pengalaman itu, hey. sampai di sekolah ini, ini. saya lagi sekolah, kami sekolah. Tapi teman-teman kan juga perokok berat. Saya kena coba, kandung namanya. Aduh Berhasil Berhasil Bagi Aku Bersihkan baru. Saya, saya. sudah. Mandi segar. Hah? Kamu Kamu bawa handuk semua gitu. Kamu bawa handuk kamu bingatan. Eh, bulu putihnya cantik, ya. Eh, Ah. Okay. Oh, yes. iya, tak iya, bisa iya, iya, Kalau dia mati bau karena iya, Aduh. Ini lihat di. Berlukat tuh su nenek Lihat om sana om. Oh om, om om. Tarik gaya tete tuh menung. Gaya. gaya dulu gaya dulu. Gaya di sini kah gaya gaya. Gaya angkatakan hmm. tunduk dulu. Oh ah, nenek moyang. Kari angkat badan seberapa kak adik sembuhkan kita masih Aramenemale punawe, aramenemale sudah Sudah saja juga sudah Om ya begini saja Ya, Jangan jijik begitu, gak? Buat aldat. Lah sales nama tangina <sed> <hattar raya> iya. aku yang oh, ya aku, lo mau mana? Tidak, nanti baru inahampo. Oh, oh, eh taruh apa gan sih? Ini baru inahampo sih. Karena ini lagi dalam lah Ah, kemana nama soga gak sih, foto yang sebuah kakek itu bosu nama, nama, nama, nama. nama. nama dibagi, si bansa, nah, Ini dan tidur. tidak, ada nakli. <tuk> Kamu tidak makan daging. Ini habis saya, hanya sampai makan kamu semua. Eh, jangan saya begitu kalau sambil bagaimana? jangan bersin. Makan. Ini pade pade. Hm? Mak, mak. Mak. Mak. Mak. Mak. Mak eh makan makanin makan makan, makan berhenti maka, <tik> nah, ma. eh makan itu selok dengan nasi sembang dan kempet beradik saja makan telan tidak boleh kami tidak Ani. boleh kami tidak boleh makan -tidak kita tidak bisa rius perempuan Ani. saja ah rius, makan Eh hey, selamat pagi ola selamat pagi mama habis di sini ini dah Pemak. Pemak, ini dah Pemak, ini Pemak, ini ini ini ini ini ini ini dan butuh konek Tuh, Kita hanya bersalah. makan sambil buang. Ya, Mas. habis Pindah situ habis. Minum sudah. ini. Yo, Selera dengan ah, ini ke ini perlu di Facebook kan ini ini perlu di bagodu, Ainde, Gobais. Anak anak namanya itu, dia main lomba. makan. Jadi kamu nih kelompok muka makan. Ya. Kenapa Ini muka bodoh semua su kenyang. Amin sih ya buat apa? Aduh. Brem tetap lurus. Set? Nah, terus. buat tetap lurus. Nah, mre, nah, no. Terus. Hmm. Nabi, nah, tibet. Nare. Nah, eh. Ke bawah sedikit lagi, kena panas itu. Ah. Ah, oh. Nah. Dan merere, manuk teluknya jaga. Ikut tata harus bilang, dia jaga tata eh, Joko, masak antur. Pas. Tata, ambas, tepat, terbuka. Bersih, dia pukume, situ. Ya, lah. Maksana, sudah. Bab, om, kasih itu dulu, kancing dulu. Kancing dulu. Kalau kau nak ke barota, mergul apa? Kemok, pontas di guteki eh, eh lima tuna dulu ah, ah, gak kue rata. Ah, <laughs> dia pikir okay. dia itu anak kecil kah <laughs> eh tidak makan tidak makan tuh oh mana gak eh. punya kunci inggris masih tapi mana beli baru, Malas, ba. mana? Eh, beli baru, baru. jangan eh. berun me ke kumik ame ya, oh, bukan dicoba dari atas dulu tuh ah, ini yang bersama Pak. Tak telepon tak. Ini sekolah, le. Ay, sekolah le. Nah, biar minggu le, sekolah. bodoh dulu bos. Yang <laughs> tadi mana cukurnya yang anu ta. hmm. tuh? belum apa apa tanya keramas. Nama, kolak ring kring, -kring mau hidup roh ini akan. umur panjang mau tekan orang mau ya anak ayo pak tadi kemali, Shoting, Ay, kaya mandi mandi hancur di sana nih. nah gitu bapak. E, maap, bapak eh madu, madu. sudah mandi mereka guru Sonya kalve makna dapat berkat ya leh berkat gue dari penuh ke oh kumak kita mendormi Vence Vaidar jadi ah. nah. nah, gue lepas pak kita semua sepaham Baik semua spam. Tapi sama kami belum datang. Eh, ada Urusan ini nanti atas nama nggak merasa bahwa dia punya istri itu pakai yang tertua, dia tidak tinggalkan kita sih. lo sampaikan ke, kita Disepakatan kita dari sekarang, kita sudah bangun itu, kita sudah sudah, ada yang baiknya, binanda, wanita. Mesti buka baiknya, mimpin itu ya, kakak-kakak dan juga kerja, kakak bapak masuk. Lakan asli disiapkan ini, dan disiapkan sudah dengan selamat matahari. Kita guru, Bode, dan Thomas bantu bantukan itu mereka, kami sudah balik kemarin. Kamu atur itu dia punya segala macam persian semua eh ya, eh bos udah belum kamu ya o, tadi lihat ya, nih Mama megusti pap me Belunala sura baere beluna ma kalimak modumbe kamola vavi ah, besok gas eh uh. nare notong tuh ini coba pap napa kan omrek apa? Ah lagi? gurga do mo seksian bre hey, eh kamu foto <hiss> <hiss> <hiss> <hiss> ini wanita beranam-anam gordo <hiss> oh, ke lapis wadu sabre nangan nyere. oh ya, ya. Aduh, Mia? Mia. Iya. Bisa punya ada lakukan kan itu, kalau saya mati, saya pikir begini. Anak-anak pasti susah. Kenapa? mana di ini kopong mer Pak Pak Juan ya ini Anak terus Anak terus Ini Oh, anak buku Di Mara ipar Ipar yang cium dia di Dia yang mengganggu Jadi mana di sana depan nama oh pernah nih rote mama apa Ma tengah Jangan <tuk> keluar jadi bahaya tengah di jalan tadi. Saya terbaru babi tapi tidak <SILENCIO> ada ah, lu. Bapak mana orang babi dong. panggil saya. apa Iya, cuci pekian istri juga. Ada ah, urus tidur. Ini <SILENCIO> <Dapetan>, bagi <Bapak, mana? SILENCIO> kepala besar-besar.